four of one ataupun empat tongkat untuk Zodik yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022 di sini digambarkan seorang Taurus akan menerima lima empat tawaran pekerjaan yang dimana di sini mampu mendapat keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan pekerjaan itu ia perjuangkan bersama seorang pasangan yang akan berdampak positif serta mengalami perubahan kehidupan di tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Taurus, serta seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang seorang Taurus akan menerima pengetahuan pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar, dan pekerjaan tersebut ia perjuangkan bersama seorang pasangan yang ditimpulkan dengan Queen of Pentacle, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah: desan. Secara umumnya desan itu diartikan pencerahan memberi pencerahan memberi penyemangat dan menerima. Dan jika kartu desan kita gabungkan dengan jurik yang pertama di sini menggambarkan sosok yang memberikan pekerjaan kepada seorang taurus adalah orang-orang di sekitar orang terdekat yang dimana di sini yang memberikan support adalah seorang pasangan yang membantu seorang taurus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membangun sebuah usaha yang dimana siang akan berdampak positif kepada kehidupan dan disinilah dikategorikan. Seorang Taurus akan berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ten of card, ataupun 10 dialah. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana mana di sini digambarkan seorang Scorpio berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022. Di sini digambarkan berkat niat seorang Scorpio untuk membahagiakan sebuah keluarga, untuk membahagiakan pasangan, untuk membahagiakan anak. Yang dimana di sini pintu rezeki akan semakin terbuka kepada seorang Scorpio dan di sini setiap usaha, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Scorpio akan berhasil dan mampu mendatangkan income kepada dirinya. Yang dimana di sini akan membuat perubahan kehidupan kepada seorang Scorpio sendiri dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan satu usaha yang didirikan oleh seorang Scorpio di tahun 2022 akan membuat perubahan kehidupan peningkatan keuangan yang sangat bagus kepada Scorpio sendiri dan untuk kartu support energinya adalah. Page of Cups. Cara umumnya page of Cups itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Scorpio. Akan mampu potensi kaya raya dan mampu melunasi di tahun 2022 yang dimana di sini setiap pekerjaan, setiap usaha yang dilakukan dan didirikan oleh seorang Scorpio akan membuahkan hasil yang maksimal, yang dimana di sini usaha tersebut selalu didoakan oleh keluarga dan selalu didoakan oleh anak Scorpio, yang akan berdampak positif kepada perubahan kehidupan dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa motivasi kepada seorang Scorpio di tahun 2022 adalah sebuah keluarga seorang anak yang selalu mendoakan seorang Scorpio agar mendapatkan kehidupan peningkatan keuangan yang lebih bagus di tahun 2022 yang dampaknya sini adalah usaha yang dilakukan usaha yang didirikan oleh seorang Scorpio akan berhasil dan disinilah dikategorikan seorang Scorpio bakal berpotensi tajam melintir kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Scorpio ataupun tiga piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aries yang dimana di sini digambarkan sosok seorang Aries berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang aris akan mendapatkan satu taburan pekerjaan terlebih dahulu, yang dimana pekerjaan tersebut ia lakukan dengan berhasil dan sukses, yang dimana sini akan mendatangkan dua pekerjaan yang lain yang mampu mendongak keuangan kehidupan dan rezeki semakin lancar lagi. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang aris akan dibantu oleh seseorang, dan pekerjaan tersebut diberikan oleh seseorang terdekat aris yang mampu membuat perubahan kehidupan di tahun 2022. dan untuk kartu support energinya adalah. King of Cup. Secara umumnya, King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, serta seseorang yang usianya di atas Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Aris mendapatkan satu tawaran pekerjaan dari seseorang yang lebih tua dari Aris sendiri, yang dimana pekerjaan tersebut dia lakukan dengan maksimal. Yang dimana juga di sini akan mendatangkan dua pekerjaan lainnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Serta di sini seorang Aris akan diberikan petunjuk oleh orang-orang terdekat seseorang yang dekat dengan aris yang dimana sini akan membuat perubahan kehidupan kepada seorang aris sehingga di disini dikategorikanlah seorang aris berpotensi tajung menjadi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022 dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang memberikan perceraan sosok yang memberikan pekerjaan kepada seorang aris di tahun 2022 adalah orang yang terdekat Orang yang usianya lebih tua dari Aris, yang dimana di sini mampu membuat perubahan kehidupan, mampu mendongak keuangan, mampu mendongak finansial, serta di sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang menyusul dua pekerjaan yang lainnya, yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi, dan di sini dikategorikan seorang Aris berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022, dan untuk kartu surya yang, yang keempat adalah. Ace of Pentacle ataupun satu koin. Untuk zodiak yang keempat, di sini kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan, seorang Aquarius berpotensi kaya raya dan mampu melunasi hutang di tahun 2022. Di sini digambarkan ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini seorang Aquarius akan menerima satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar yang mampu merubah kehidupan, mampu meningkatkan keuangan sehingga seorang Aquarius mampu melunasi hutang di tahun 2022. Dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan memulai sebuah usaha yang dimana di sini usaha miliknya sendiri yang akan berhasil dan mampu menongkat keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi di tahun 2022. Dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan mulai menata meniti kembali pekerjaan dan karirnya dan mulai menata meniti kembali keuangan yang dimana di sini akan mampu mengubah kehidupan lebih bagus lagi. Dan disinilah dikategorikan seorang Aquarius berpotensi kaya raya, mampu melunasi hutang di tahun 2022. Dan untuk kartu support energinya adalah Page Open Tagal. Jangan umumnya Page Open Tagal itu diartikan seorang anak, sebuah keluarga. Dan di sini menggambarkan Sosok seorang Aquarius akan mulai menata menitik kembali pengeluaran pendapatan karya pekerjaan yang dimana sini selalu didukung didoakan oleh keluarga, didukung didoakan oleh seorang anak yang mampu membuat kehidupan keuangan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Aquarius akan selalu dimotivasi, ibarat ini disupport oleh keluarga untuk membuka sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan berhasil di tahun 2022 yang mampu meningkatkan keuangan serta membuat perubahan kehidupan kepada dirinya sendiri. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan sosok yang memberikan masukan, yang support, yang memberikan motivasi, yang memberikan pencerahan kepada seorang Aquarius adalah sosok sebuah keluarga, sosok seorang anak, yang dimana di sini perubahan positif didapatkan oleh seorang Aquarius, yaitu dengan mendapatkan keuangan yang meningkat. Perubahan kehidupan yang dimana di sini digambarkan juga seorang Aquarius akan mampu melunasi hutang di tahun 2022, dan untuk kartu zodiak yang kelima adalah. Four of cup ataupun empat piala. Untuk zodiak yang kelima kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini akan berpotensi kaya raya dan mampu melunasi utang di tahun 2022. Di sini digambarkan seorang Gemini akan mendapatkan satu peluang yang bagus, satu tawaran pekerjaan yang bagus, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi yang dimana di sini juga dengan datangnya satu pekerjaan tersebut akan mendatangkan tiga pekerjaan yang lainnya yang dimana di sini mampu membuat kehidupan seorang gemini lebih bagus lagi di tahun 2022 yang dimana di sini digambarkan nasional gemini berpotensi kaya raya dan mampu lunasi hutang di tahun 2022 dan untuk support energinya adalah Queen Obswan secara umumnya Queen Obswan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan gemini seseorang yang berada di sekitar gemini sendiri dan di sini menggambarkan Sosok seorang Gemini selalu didoakan oleh pasangan untuk menata menitim karir, mendapatkan serta menerima satu pekerjaan yang dimana akan menyusul tiga pekerjaan yang lainnya yang mampu membuat kehidupan lebih bagus lagi, dan pekerjaan tersebut ia dapatkan dari orang-orang sekitar serta orang terdekat Gemini sendiri dan jika kartu desan kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok yang memberikan pencerahan sosok yang memberikan doa masukan kepada seorang gemini di tahun 2022 adalah seorang pasangan sebuah keluarga dan orang terdekat akan memberikan kepercayaan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dimana sini akan mendatangkan tiga pekerjaan yang lainnya yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang dimana juga disini tidak terbuka karena seorang domini sosok seseorang yang berpotensi kaya raya dan mampu melunasi hutang di tahun 2022 dan di sini bisa kita simpulkan lima zodiak yang berpotensi kaya raya dan mampu melunasi hutang di tahun 2022 adalah seseorang yang berzodiak Taurus yang kedua adalah zodiak Scorpio yang ketiga Aris yang keempat Aquarius dan yang kelima adalah zodiak gemini.